Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Ifta'ahibabi rahmatillah ada-dahmafi Salatan wa salamanda bidawami Mulkillah wa ala wa sahbi Allahumma salli ala salli Muhammadin salli taftahu bihalana futuhal arifin wa salli Wa ala wa sahbih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah membaca Maulid simtud dari awal sampai akhir mudah-mudahan barokah buat semuanya Amin dalam kitab Maulid simtuduror ini banyak sekali pelajaran Insya Allah kalau diberi kemudahan akan saya bisa menjelaskannya satu persatu, lewat kajian khusus nanti di Youtube, amin Allahumma, amin nah pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal, yang saya rasakan ya, ini judulnya lagi-lagi Habib Novel, jurah. Ya, yang saya rasakan manusia itu jangan sampai merusak hati orang lain Ya, jadi manusia jangan sampai kehadiran kita merusak hati orang lain. Jangan sampai ada orang yang bahagia lihat kita, mendengar kita, membaca tulisan kita, kebahagiaannya menjadi porak-poranda, menjadi hancur. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya umat Nabi Muhammad SAW cara bersikap yang baik di dalam setiap ke keadaan contoh wajah wajah ini kan cuma segini ya eh, wajah cuma segini bukan segede bangunan cuma se segini bukan sebesar gunung ada orang itu yang bisa senang lihat gunung yang megah ada orang itu yang bisa senang lihat langit yang berbintang dan indah bercahaya. Ada orang yang bisa senang melihat laut yang membiru. Tapi Allah ingin siapapun melihat kita yang cuman segini menjadi senang. Siapapun yang menatap kita yang cuman segini, sekecil ini bukan seluas langit, ya bukan seluas lautan, bukan sebesar gunung. Ya bukan warna-warni dengan bintang-bintang bukan dengan pohon-pohon dan bunga-bunga yang memang indah bukan dengan debur ombak di tepi pantai dan gulungnya ombak yang sangat indah bukan itu tapi dengan wajah kita yang sedikit yang disitu ada bola mata, ada hidung, ada pipi, ada bibir, ada dagu ya ada rambut dan wajah yang sedikit ini bagaimana caranya bisa membuat orang lain senang itulah yang Allah perintahkan kepada kita Makanya Rasul menyatakan Senyummu untuk saudaramu adalah sodako Jadi seru nunjukkan wajah yang senyum Yang berseri-seri Yang teduh Yang enak Sehingga siapapun yang lihat kita hatinya tidak rusak Kalau sampai ada orang yang rusak hatinya Gara-gara lihat wajah kita yang tidak sesuai perintah Nabi Muhammad SAW Tidak sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW maka kita mendapat dosanya karena kita sudah merusak hati orang lain dengan menunjukkan wajah yang tidak menyenangkan makanya kita disuruh tampilkan yang indah-indah In -indah. Jamil Yuhaybul Jamal Allah Maha Indah Allah menyukai keindahan itu yang pertama jadi dengan wajah ini yuk jadikan wajah kita menyenangkan ya Orang-orang yang ada di sekitar kita khusus khususnya Kemudian yang kedua Ucapan termasuk tangan tulisan Ya seorang muslim itu adalah Yang mana muslim lain selamat Dari gangguan ucapannya dan gangguan tangannya Min lisani Dari gangguan ucapannya Dan dari gangguan tangannya Gangguan tangan kalau dulu Mungkin orang mengartikan menyakiti dengan kekuasaan, dengan pukulan dan lain sebagainya. Kekuasaan, power. Tapi sekarang ternyata gangguan tangan itu juga bisa jadi jari jemari yang yang klik tombol enter ya, jadi jemari yang klik tombol send ya, yang menuliskan kalimat kalimat ter, tertentu. Jangan sampai ada Muslim yang terganggu dengan ucapan kita. Jangan sampai ada Muslim yang terganggu dengan tulisan ki, kita. Jangan Muslim, jangan sampai ada Muslim yang terganggu dengan kekuatan yang kita mi, miliki. Karena itulah kita diperintahkan. Mankana yuk wal akhir, Sederhana arahan Nabi Muhammad SAW. Sangat mudah untuk dilakukan sebetulnya. Siapa yang percaya sama hari akhir, percaya sama Allah, mankana yuk wal akhir, percaya sama Allah percaya sama hari akhir, ada itu kiamat, ada itu siksa kubur, ada itu nikmat kubur, ada itu kebangkitan, ada itu mahsyar, ada itu surga, ada itu neraka, percaya, maka kamu hendaknya berkata yang baik, kalau nggak bisa diam saja, maka kalau kita ini kalimatnya yang baik, seakan-akan iman kita itu dicoret, jadi ciri-ciri orang-orang yang nanti, na'udzubillah min su'ul khotimah, ya ciri orang-orang yang naudzubillah min yaitu apa lisannya tidak suka mengucapkan yang baik tapi mengucapkan yang gak baik enggak baik tangannya ngeteken kalimat-kalimat yang gak baik gak enggak baik maka dia keimanannya dicoret oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu min alamatil suul naudzubillah min ciri-ciri orang yang akan suul khatimah sebaliknya Siapa yang lisannya itu ngucap yang baik Berarti itu pertanda Dia itu iman sama Allah Dia pertanda iman sama hari akhir Berarti keimanannya distempel Dikukuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu adalah tanda Ia akan husnul khotimah Dan mudah-mudahan kita termasuk yang ini nah, Tapi seringkali kita ini nggak sadar Lebih senang memilih kalimat yang negatif Daripada kalimat yang positif Contoh Ibu pernah kangen enggak sama suami? Pernah enggak, bu? Oh, sorry, yang bagus. Tadi ada yang pernah sama malu-malu. Para suami pernah enggak kangen sama istrinya? Selalu ya, selalu. Para suami bilang selalu kangen sama is istri. Coba ini ya, contoh kalimat kangen yang nggak beriman. Ini kalimat orang yang enggak beriman pada Allah dan dari A, akhir, na'udzubillah min Kangen sama suaminya, Kalimatnya, orang kok enggak pernah pulang. Orang kok enggak pernah pulang. Pertanyaan saya, ini ajaran sinetron atau ajaran Nabi Muhammad SAW? Ajaran drama Korea atau ajaran kitabullah dan hadits Nabi Muhammad SAW? Ini ajarannya para wali atau ajaran orang yang enggak mengerti ilmu Nabi? Yang mana? Kalau yang ngerti ilmu Nabi Muhammad SAW, kalimatnya itu indah. Sesaat tak menatap wajahmu, membuat galuh hatiku. Kapan engkau pulang? duhe cintaku, masya Allah, yang dengar enak atau enggak enak? Enak, tapi kok lanang rataung lelaki, suami, enggak pernah. pulang ini kalimat jelek gitu, kalimat negatif. Dan para ulama mengatakan, "Al-ina syah bimafih. wadah ini nih gelas ini hanya akan..." Mengeluarkan isinya, kalau isinya air ya keluarnya air, kalau isinya kopi keluarnya kopi, kalau isinya benci keluarnya ben, benci, kalau isinya kotor keluarnya kotor, maka kalau ucapan-ucapan kita ini isinya yang negatif-negatif berarti itu tanda hati kita belum bersih, ya hati kita belum berbersih masih seperti yang klu, keluar. Maka yuk kita biasakan suami kok pengen uh, sarapan, Sa? Sarapan. Jangan ngomong istri kok nggak pernah buatkan sarapan. Ini kalimat baik atau jelek? Ini jelek. Lihat tuh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikasih makanan, ya. Kalau suka dimakan. Kalau nggak suka, nggak komentar. Nggak komentar yang masakan apa nih? Kok nggak enak? Nggak pernah. Kalau nggak suka ya nggak dimakan. Tapi jangan komentar yang je, jelek sampai segitu loh Nabi Muhammad SAW. Nah kalau suami pengen minta sarapan sama istri, ya caranya ya gampang saja, tinggal ngomong tuh di warung banyak, restoran bertebaran di mana-mana. Tapi olahan tanganmu dan suapanmu tak kutemukan di tempat yang lain. Masya Allah, indah, enggak indah? Indah, kelepek-kelepek-kelepek lundung, enak gitu loh ya. Jadi jadi Muslim ini kalau paham ilmu-ilmu ini enak. Saya ingin ngomong gini latihan buat diri saya sendiri. Bukan saya udah begitu, latihan. Yuk kita tampilkan yang baik Pak. Ba. Baik ucapan, wajah, tulisan. Kan jadinya menyenang, menyenangkan. Saya itu sekarang mohon maaf. Saya itu sekarang kalau dengar omongan yang gak enak. Dari siapapun saya gak lihat manusianya. Gak lihat Manu manusianya. Tapi omongan itu buat saya gerges. Gak enak badan saya, langsung itu saya lagi dalam kondisi sekarang seperti itu. Kok ada tulisan, ada omongan orang siapapun orangnya. Saya nggak mencacat manusianya ya, tapi yang keluar dari dirinya itu membuat badan saya sakit, nggak enak greges itu, Enak atau enak kalau gitu? Makanya saya apa namanya lebih suka lihat yang enak-enak ya lihat saatnya ini ya, nah, ya gini begini enak nih, masya Allah. Ya, wajahnya teduh ya kan ya Masya Allah lihat Abdurrahman ya. Abdurrahman wajahnya menyenang nah, gus kafa kan asyik gitu ya hirullah ini wajahnya indahin indah-indah dan saya lebih suka lihat koi saudara-saudara kenapa? oh uh, dilihat menyenangkan dengan warnanya ya sampai sekarang baru enam tuh belum ada yang nambahin itu ya nah kode kerasnya ya tapi syaratnya harus nasabnya ke Jepang itu ya koi jo. Jepang, kalau yang lokal, masuknya di dalam rumah, kecil-kecil. Kalau yang Jepang, untuk dinikmati di banyak, oh, banyak orang. Nah Itu gimana caranya menampilkan yang indah? Itu ngomong yang enak, bicara yang bagus, nulis yang ah, asyik, bisa nggak, Bu? Kira-kira insya Allah bisa kita latih latihan. Insya Allah, jamil, Jamal. Kalau sudah kita tampilkan yang indah-indah, hebatnya di sini. Ini tolong jangan di share ya, rahasia Jadi kalau kita udah Tapi dibagikan boleh Ya Kalau kita udah menampilkan yang indah Wajahnya indah, tulisannya indah ya Perbuatannya in, indah Berarti kita menjadi apa? Jamal, kita menjadi in, indah Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innallaha jamil yuhibbul jamal Kitanya jadi jamil, jadi orang yang indah Tapi tubuh kita jadi indah, wajah kita jadi indah perbuatan kita jadi indah maka inna jamil, sesungguhnya Allah maha indah suka lihat keindahan artinya kita akan dilihat dengan kasih sayang oleh Allah ta'ala dicintai Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau yang keluarnya yang model begitu lanang rato mulai pedok mambu masya Allah ini kalimat-kalimat gak jelas ini bukan contoh yang diajarkan oleh nabi bukan contoh yang diajarkan oleh sahabat Bukan contoh yang diajarkan oleh ulama, tapi itu hasil nonton drama, ya hasil membaca bacaan yang ditulis oleh orang-orang yang gak kenal Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan bahaya keluarga kita itu, sebuahnya itu. itu ya. Yang dilihat ya itu, yang didengar itu, yang dibaca itu. Makanya saya suka ngomong sama teman-teman saya hati-hati yang kamu baca. Ya ada hati yang kamu lihat, oh, cuman begini, babe. iya, cuman begitu, kamu gak ngerti mana halalnya, mana haramnya, mana baiknya, mana buruknya, gak ngerti, semua kamu lihat, dan kamu rekam di dalam otakmu, di dalam jiwamu, tanpa kamu sadari, lebih baik, lihat yang jelas, itu in indah, siap semuanya, itu curhat yang pertama, curhat yang kedua, boleh ya, Nah, curhat yang kedua itu, dulu, ya dulu, saya kalau mendengar uh, sahabat berkata setiap kali saya berada di pagi hari saya tidak merasa sampai sore hari. Kalau saya berada di sore hari saya tidak merasa akan sampai di pagi hari. Dulu itu cuman begitu. Tapi sekarang ini umur saya 47 tahun. Maka saya melatih diri saya. Melatih diri saya minimal itu makomnya itu minimal. Kalau para sahabat yang lain sampai setiap saya narik nafas ya saya merasa nggak akan bisa menghembus menghembuskannya itu udah makom yang luar biasa makam orang awam seperti kita nabi menyatakan salam untuk salat ya kalau nggak bisa semuanya kalau kamu salat jadikan itu seperti salatnya orang yang pamitan selesai salat kamu akan meninggal dunia ini termasuk awam tapi yang luar luar biasa tapi kalau untuk seluruh kehidupan, saya lagi melatih diri saya, kalau saya ada di pagi hari ini, ya saya sadarkan kamu belum tentu besok pagi ada. Belum tentu besok pagi ada. Maka saya upayakan hari ini saya lakukan semua yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin. Itulah mungkin kenapa teman-teman saya heran, ini Abib kok nggak pernah istirahat dalam tandaku, Kutip, sebentar udah minta bangun ini, sebentar minta ngurus ini, sebentar minta ini. Kenapa? Karena sesok aku mati, besok saya akan mati, dan insya Allah kamu duluan gitu loh ya. Ya, yeah. tapi caranya ngelatih itu harus begitu, dilatih. Nanti kalau nggak dilatih, nggak bisa merasakan. Sehingga hasilnya apa? Begitu melek pagi, alhamdulillah masih hidup, diberi Allah kesempatan, ya yeah. untuk tambah amala lagi, diberi Allah kesempatan untuk berjuang lagi, sehingga tiap pagi hidup kita itu indah tiap pagi hidup kita bersema, bersemangat tiap pagi hidup kita itu penuh gairah kenapa? besok aku mati jadi hari ini aku harus berbuat yang terbaik gak akan punya dendam sama orang gak akan punya benci sama orang gak akan punya rasa musuhin orang gak akan punya rasa bulan gak akan maafkan gak ada yang ada berupaya yang ter baik dan itu bisanya dilatih umur saya 47 tahun saya latihan lanjutkan yang umurnya udah 60 tahun ya mestinya udah hatam ya, ya sudah ahli ya udah ah? ahli yang terakhir pengumuman bagi yang belum masuk komunitas majelis arwah di whatsapp saya udah share di whatsapp ada saya buat komunitas majelis arwah nah itu nanti kalau diklik akan masuk ke situ Jumlahnya maksimal lima ribu orang. Nanti, kalau udah penuh yang lima ribu, berarti nanti komunitas majelis ar doh dua, tiga, empat, dan seterusnya itu berbeda dengan grup. Kalau antum nanti masuk di situ, maka tiap hari, mungkin tiap berapa jam akan dapat informasi dari saya yang manfaat. Informasi yang manfaat, kemudian kalau antum bales, ya balasannya langsung ke saya. Itu komunikasi dua arah. Sepertinya enggak ada anggota yang lain Padahal ada ribuan orang bersama antum Tapi rasanya hanya engkau dan aku berdua Yang lain tidak ada Asik atau enggak asik gitu Nah itu bedanya sama grup Ya bedanya sama grup Kalau grup tuh semuanya mau ngomong gitu ya Mungkin nyelani kita ngomong Nimpali kita ngomong Kalau ini enggak ucapanmu rahasia dengan aku Ucapanku untuk semua oh orang Tapi kalau kamu kirim ke aku Hanya untuk diriku dan di dirimu, itulah bedanya komunitas dengan dengan grup, ini layanan yang terbaru dari Whatsapp, insya Allah dan manfaat super terakhir, jangan lupa besok Jumat malam Sabtu, Jumat Kliwon uh, saya mendapatkan izin dan perintah untuk menjadikan Jumat Kliwon malam itu ya, Jumat malam besok malam, uh, seperti biasanya maulid simtud, duror yang selapan sek sekali kalau yang kamis setiap K, kamis simtud duror tapi kalau yang malam ya Jumat kli kliwon selapan sekali silahkan uh, sampaikan pada kawannya sahabatnya monggo hadir dan mohon maaf tadi saya ndak ngarang syair tapi gaya bersyair ya gaya bersyair karena artinya lagi pengin begitu ya artinya lagi pengin be, begitu doakan saya bisa ngarang satu syair yang abadi yang dibaca di mana-mana diamalkan menjadi doa yang menjadi doa dan amalan kita uh, di dalam majelis saya lagi pengen nyusun dari doanya para wali dibuat dalam bahasa Indo, Indonesia yang mudah untuk ditirukan nggak usah panjang panjang, lagunya nanti bisa jadi ada dua lagu di dalam satu satu lagu, pengennya seperti itu, dan bagi yang belum uh, melihat tayangan video ya Habibana Ali yang dinyanyikan uh, di Ali Abdul Qadir bersama Sabian maka silahkan dilihat di channel Youtubenya Sabian situ ada video ya Habibana Ali ajarkan anak-anak kita untuk menyuarakan itu kalau udah yang disuarakan adalah memanggil wali-wali Allah memanggil Nabi Muhammad SAW maka insya Allah Indonesia ini akan semakin adem dan semakin banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala haqadha walafu minkum